Halo, di Donald Let's Talk kali ini. Sorry banget loh, minggu kemarin enggak sempat bikin Let's Talk sama sekali karena enggak tahu kenapa schedule gua tuh padat banget. Nah sekarang, mau bikin lagi sama satu orang yang membuat hidup gua tuh penuh dengan iri hati. <laughs> kenapa iri, iri, iri hati? Karena uh, gue pengen sebenernya gua udah pengen jalan-jalan, bisa traveling, cari pengalaman baru cuma belum punya kesempatan, belum punya waktu ya jadi gini, hati positif lah nah, tapi terinspirasi oleh Jenny namanya sebelum Jenny memperkenalkan diri nah, ya cerita dulu nih yang namanya traveling itu, kalau buat gue pribadi, gue ngelihatnya kayak gini nih Jen, orang yang udah traveling, itu wawasannya, cara dia berpikir Cara dia apa yang menimbang sesuatu itu kalau semakin dia sering traveling biasanya cenderung semakin bijak. Kalau karena kan dia ngeliat lebih banyak, oh ternyata enggak cuman yang gue lihat kota gua aja, kampung gua aja, tapi dia ngeliat adanya, adanya, adanya adat gadat lain, ada kebudayaan lain, sehingga pola pikirnya jauh lebih, wawasannya lebih luas. Nah ini yang di Dona Landstock kali ini gue mau ngomong itu karena Jenny nih thank you banget kalau Jenny udah datang ya, sama -sama. gitu boleh perkenalkan diri mungkin oh, namanya ya. siapa saya Tony kan Jenny aja ya Jenny aja <laughs> Jenny aja halo <laughs> kan. oh, saya Jenny hmm. udah gitu uh, ya ya dari Jakarta kerja di Bali kerja di Bali ya. ah Jenny jadi punya podcast ya Oh iya punya podcast namanya Story of Travel by JP. Story of Travel by JP kan dari namanya aja udah ketahuan ya, story travel by JP. Iya. kenapa sih kok disingkat JP itu? Iya, soalnya kepanjangan namanya. <laughs> <laughs> kepanjangan. Benar juga ya. Iya. Nah, Jen, ceritain dong kok kenapa bisa sampai ada si Travel by JP itu? Kenapa sih? Oh. Ya, karena kan awalnya Aku suka traveling. Hmm. Terus um, banyak sih ngambil foto-foto. Hmm. Terus um, bingung mau taruh di mana. Terus biar sekalian ngasih tau ke yang lain. Hmm. Siapa tahu suatu saat mereka mau ke tempat tersebut. tersebut gitu. okay. Jadi bisa dilihat. Bisa dilihat. Nah, yeah. Mungkin buat buat temen-temen kalau penasaran nanti bisa dengerin travel by JP itu di mana. Uh, Bagaimana ya. hari ini? Oh, Podcast. podcastnya uh. bisa di Spotify. Spotify ada di Breaker. Breaker? Uh. Ya, terus Radio Public. Oh, uh, banyak juga nih. Iya, sama Anchor ya. Anchor juga ya. Uh. Udah ada berapa episode sekarang? Kalau nggak salah dua puluh tujuh ya. Dua puluh tujuh? Itu berarti pada dua puluh tujuh negara berarti ya? Oh, enggak ada. Oh, ada. Soalnya gini. Hmm. Aku buatnya itu dua bahasa walaupun oh. bahasa Inggrisnya masih berantakan hmm. Tapi eh, karena aku mikirnya awalnya tuh eh, gak mau cuman eh, membatasi hanya orang Indonesia, Indonesia aja yang dengerin kemarin. Biar orang luar juga bisa dengerin gitu, saya pengalamannya. Misalnya, pertama kali ini akhirnya mutusin. Pernah gak sih diputusin gitu? Sekian, gue pengen tahu banget lah. aku ah, mau jadi traveler gitu. Pernah gak sih punya cita-cita, hmm. apa memang hmm. sengaja apa? Gak, sengaja si travel, beli GP Ini rahasia, nih, pas gue tuh. oh ini. rahasia, Terus, apa -apa ya? bo Boleh sih, <laughs> saya tau. <laughs> um, sebenernya gini. Tapi sebelum ini sih udah pernah traveling juga di Asia hmm. Cuma waktu itu, kariranya eh. putus sama cowok Oh gitu <laughs> Ini rasanya sih Pak Oh iya, jadi yang bilang-bilang <laughs> gitu. ya Gitu uh, Iya Putus, terus? Putus uh. Terus Pengen um, membuktikan ke orangnya uh -huh. Bahwa tanpa dia aku bisa traveling pakai uang sendiri ini yang gue suka di donald stop gitu kan, kan bicara menginspirasi. Karena seru banget loh jadi ya. jujur kadang-kadang mau, mau kasusnya apa ya mau baru putus atau masalah keluarga, masalah pribadi, masalah kehidupan tuh kadang-kadang ya di antara kita tuh suka pelariannya supaya nggak aneh, yang aneh-aneh supaya nggak genang gitu kan ya. Ya mungkin ada yang mabok-mabokan, ada yang stres, ada yang ngangat-ngangatin -ngang belanja, belanja uang atau tahu jadi apa kan kadang-kadang. Ini yang yang, yang gue pribadi jujur pengen tetep bener gitu kan. Jadi ada hasilnya gitu ya dengan travel itu motivasi awalnya kira-kira kayak itu. Nah, terus pas udah travel ada manfaatnya nggak sih? Apa cuma kan tadi kan awalnya pengen bukti ini, bu gue bisa nih kalau duit gue sendiri gue jalan. I can live without you gitu. Nah pas udah traveling itu apakah itu jadi terpuaskan atau ternyata menemukan malah Cerita lain? Um, oh, sebelumnya mm. aku tambahin dulu mm. Wah, seru nih. Ada sisi baiknya juga sih dari mm. cowok itu mm. Jadi dia nggak pernah ngasih duit mm. Tapi mm. Uh, ngajarin nabung ah, okay. Jadi uh, itu bagusnya mm. Jadi uh, itu kebawa Sampai akhirnya aku nabung buat travel itu. Nah, setelah Traveling itu malah kayak kecanduan gitu ya Pak kecanduan Pengen lagi, pengen lagi, pengen, pengen nabung hmm. Pengen pergi, ke bisa berhenti jadinya Karena manfaatnya sih Kan orang kalau traveling tahu, paling, ya dia kita lihat, kita jalan-jalan gitu ya ngeliat Tapi lebih daripada itu ada gak sih buat geni itu manfaatnya Atau pelajarannya atau hikmatnya gitu, hikmatnya Ada Nah ini yang sebenarnya. Gue pengen korek di Dona stock kali ini. Kenapa traveling ini bisa menyehatkan itu, kenapa sih dia kira-kira? Hmm. Kalau buat aku karena, kan aku juga pekerja full-time. Hmm. Jadi, itu salah satu cara buat apa reward aku okay. setelah kerja keras, hmm. kerja keras, terus jadinya menyenangkan diri sendiri, kan kalau bukan kita siapa, siapa lagi terus manfaatnya kalau aku pergi ke suatu negara yang um, lebih dari kita dari negara kita gitu saya lebih maju okay. jadi aku ngambilnya ngambil apa tuh ya maknya ya mm -hmm. kayaknya wah semoga suatu saat negara aku bisa seperti negara ini maju ambil apa baiknya mm -hmm. itu e, kalau yang negara ternyata uh, kurang beruntung dari negara kita, oh, uh, uh. Uh, itu buat aku jadi lebih bersyukur oh, sama okay, negara yeah, kita. Gitu. Gitu. Jadi, oh, jadi selama ini traveling nggak melulu ke negara-negara yang kayaknya lebih keren gitu ya? Hmm, Enggak sih. Oh, gitu. Boleh sebutnya yeah. kan satu atau dua negara yang dalam rana putih memang apa, kurang beruntung dibawa negara kita? Uh. Kalau boleh bilang sih, yang di Afrika. Oh? Yeah. Afrika? Iya. Yeah. Dengarnya kayaknya udah Afrika gitu. Tapi itu bukan murni traveling ya, hmm. tapi sambil kerja waktu itu. Kami -kami. Terus dapat apa di Afrika? Hmm. Pertama, boleh sebut yang udaranya. boleh, kalau nampak malam gak boleh. Kalau di Uganda. Uganda. Di Uganda ya. kan diketahui sering banyak konflik kayaknya ya. Oh, iya, tapi ternyata mereka friendly sih orang-orangnya. Nah ini juga nih yang mau juga aku juga sesama nanti ya. Kadang kita lihat satu dari luar. Iya. Kayaknya gimana gitu ya pas kesana. Jadi kan itu atau tahu itu bikin bikin dia ini jadi lebih wise nggak sih bahwa nggak harus melihat sebuah cerita hanya dari satu sisi gitu ya. Yang di Uganda itu mungkin kayak gitu ya. Iya. Pas datang friendly. Iya. Sebelum kesana hmm. banyak tuh yang kayak nakut, bukan aku nakutin ya, ya tapi concern juga sih mereka ya. yakin loh gitu kan. Terus hmm. udah nonton film ini belum? Itu syutingnya di sana, ceritanya tentang <laughs> itu kayak gitu hmm. kan Terus uh, karena aku nekat kalau nggak aku ambil hmm. job itu bakalnya satenya seumur hidup oh, Soalnya kan semuanya ya. gratis gitu. Hmm. Terus um, kasih tahu ke keluarga juga setelah tandang kontrak baru Saya mau <laughs> pergi di Uganda iya. Terus uh, pas ke kesana uh, Ternyata orangnya ramah-ramah Terus hmm. pikirnya kan bakal panas banget Iya kan orang pikir Afrika padang gurun gitu ya Iya Ternyata? Gak ya, pas sampai sana tuh Kayak sejuk hmm. Atau mungkin pas musimnya hmm. Tapi memang gak sepanas yang aku bayar. Oke okay. Ini yang jadi Nih yang kayak gitu itu sebenarnya bikin gitulah bikin bikin dua pribadi itu iri tuh, dalam kutip ya bahwa kayak mau ngeliat yang lain ada berapa negara nih dia di diajalanin selama ini yang pernah dikunjungi? Oh baru enam belas Baru enam, baru enam iya, Karena banyak yang lebih dari. Banyak yang... gitu. Tapi Rp. kalau gua saya enam belas aja dah. Hah, 16 enam belas. <laughs> nah dari enam belas nih kalau boleh cerita juga mungkin ada ada ada rahasia uh, Jenny. Merasa nggak sih, setelah ke-16 negara melihat 16 kebudayaan berbeda? Gitu ya, ada masih perubahan signifikan di karakter atau pribadi yang seorang ini, gara-gara traveling itu. Ada nggak sih, hmm, Ada sih, maksudnya yang benar-benar apa ya? Mengena gitu, mengena itu? ya? Itu contohnya ya di Uganda itu. Okay. Karena waktu itu aku kayak... Uh, apa belanja permen okay. permen hanya permen aja di Sulayan uh. oh iya tadinya aku pikir kan Oke okay, gimana gitu ya uh. ternyata di sana banyak mal okay. banyak supermarket uh. Uh, besar besar juga uh. nah tapi di daftar tempat yang aku tinggal itu compound uh. itu uh. ada juga rumah uh, rakyatnya yang kayak di film-film gitu pak yang cuma kayak kayak apa ya cuman bangunan gitu oh, aja sih bangunan, bangunan uh, murah atau bangunan tradisional bangunan tradisional Oh, tadi tradisional oh, yang yeah. kayak apa sih ya kayak bulut bulut itu terus di permen kan terus di depan gerbang itu aku ngeliat ada anak sekolah hmm. anak sekolahnya itu yang uh, kayak mungkin masih sd terus taruh buku di atas kepala hmm. Kalau uh, di atas kepala dia pukulnya hmm. Terus aku manggil dia ngasih hmm. permen Kasih permen. permen itu Terus ternyata buat dia itu barang Kayak barang mewah gitu pak Jadi aku nggak enak itu dia ngambil permennya itu sampai kayak menunduk itu loh pak Menunduk Menunduk uh, yeah, terus ngambil iya, yeah. Terus aku bilang Eh, hey, itu oke okay, gitu kan Terus uh, lain kali sini aja Nanti aku kasih lagi tapi sejak itu aku beli banyak sih oh, okay. permen. Masuk hal simple kayak gitu pak, oh, yang, yang buat, buat kita, kita di sini kayaknya uh, apa permen gitu loh. Cuman di sana tuh ternyata buat sebagian penduduk, penduduk negara tertentu, yang iya yang mereka tuh nggak bisa beli permen doang itu permen. Kalau permen gitu ya di, di, di sini kalau permalah permen jadi kembalian, nggak ya. ada pura belanja. Nah, ini yang, yang tapi tujuh ju loh. Jen ini yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, ke hidup pribadi jadi lebih menghargai yang, yang, yang, yang, yang, yang, lebih lebih paham gitu ya, jadi mungkin kalau teman-teman yang, dengerin Mau sepatu, mungkin beli tas, nggak jadi arwah yang apa? penting, eh, maksudnya yang belum perlu lah ya iya, atau kan kadang-kadang kan -kadang, ya selera orang lain-lain cuma kalau buat di Donald stok tuh pengen ngomong lo mau beli tas, beli juga nggak ada yang salah sih ya mau beli handphone model baru, cuman itu nggak membuat kita jadi manusia yang lebih baik nah itu tuh yang, yang, yang gue pribadi nangkep idenya itu yang gue pengen lakukan tapi yang traveling kenapa traveling? kayak tadi ya, pertama jalan-jalan ini dapat kan kayak orang yeah. belajar yeah. diri sendiri senang. Tapi juga melihat terus belajar gitu ya. Jadi hmm. uangnya mungkin dengan jumlah yang sama daripada beli yang lain traveling dapat ini double kali ya, manfaatnya nih. Yeah. Dapat jalan-jalan senang, dapat apa namanya? Pelajaran. Nah nabungnya nih. yang sekarang kita oh, kan keluar negeri Afrika, kamu mau pasti mana. Ini nabungnya tuh. Buang kan nanya cara nabungnya tapi. Pengorbanannya, supaya bisa nabung, nah ini kan yang berbobot nih pengorbanannya itu gimana? Tuh dia? Itu deh, harus mirip, terus oh. hidup hemat. klise sih kayaknya ya, tapi emang <laughs> <laughs> jadi dari gaji tuh disisihin. Hmm. Tapi aku kan memang travelingnya, uh, seringnya kalau misalnya, kadang sendiri, hmm. kadang ikut grup, atau bareng teman Oke okay. Eh uh, kalau yang jauh-jauh, aku bisanya kalau yang nyicil Nyicil di depan ya, bukan belakang Jadinya nabung ya Nabung Bulanan hmm. Nanti sudah lunas, baru jalan gitu Jalan okay. Nah, cicilannya itu Ya, aku biasanya sih batas ini Sehari Harus bisa nggak bisa, harus habis gini Weekend, besarin dikit Atau misalnya ada acara khusus uh, Limitnya besarin dikit nah. Karena pas melakukan pengorbanan ini kan jadi motivasinya adalah biar di Gomir sekarang supaya bisa nanti melihat sebuah destinasi yang baru kayak gitu ya motivasinya. Iya. Ada yang nginir Ih eh, kalau kerja, apa, kerja kita ajak ke sini nggak pernah itu nggak mau Terus kerja pulang aja gitu. Ada yang kayak gitu masih sih? Dia? Ada sih. <laughs> Ada. Cuman untungnya tuh teman-teman terjaku hmm. udah tahu nah, hmm. kalau aku memang Pengiritan buat menabung, tapi yang, uh, apa ya, itu dulu deh Pak. <laughs> <laughs> gitu dulu, iya. Jadi mungkin juga gini kan, tadi kan di awal gue bilang gua ngiri gitu kan. Untuk jadi iri hati gampang, Oke ini di jalan-jalan 16 negara. Cuman ada sebuah tindakan harga yang dibayar itu dengan ngiritnya itu. Which is gue sendiri mungkin belum tentu bisa ngelakukan itu gitu ya sebentar ya buat tukang makan, tuh, tukang kopi, tukang kopi shop ini, kopi shop itu nah, jadi mungkin kalau kita mau kayak Ece ini, ya pengorbanannya itu harus dibikin ya sekarang nanti mau dalam waktu dekat mau kemana oh aku um, tahun 13 nanti mau ke Eropa Eropa? Ya. Orang iya orang mendengarannya, wah Eropa iya pesannya mau <laughs> gimana gitu ya uh -uh. tapi ya nabung sih Nabung nabungnya udah berapa lama nih yang buat ke Eropa ini? Ya? Udah dari tahun kemarin. Dari tahun kemarin. Iya. Nah ini dia nih banyak orang nanti ciao kalau ke Eropa ya waduh coba banyak dihantau nabung, nabung setahun ini ya. membayar harga ya, ini setahun mirip itu berarti bisa tuh ini mau di 4 dan dua <s> <laughs> gitu. Jadi aku memang biasanya tuh untuk tahun depan aku udah rencanain dari tahun sebelumnya. Ini keren banget planning banget. Iya. Ya jadi udah bisa ngirit, hidupnya punya planning, terorganisir, pelajaran thank you banget sama thank you banget Ania biar dunia livestock ini kita bisa sama-sama dapat lah ya, sesuatu sesuatu dalam hal ini traveling gitu ya iya, semoga bisa bikin 16 negara, wah lebih berarti yang ini pulang-pulang 17 negara, lebih mungkin ya karena Eropanya kan gak satu negara iya, rencananya 6 negara tapi beberapa aku udah pernah. Oh, jadi... udah pernah. Mulai lagi cari pengalaman yang lain. Iya, ya, biarin undang resto kali ini jadi motivasi buat teman-teman semua bahwa hidup ini kita nggak bisa kontrol. Tapi yang kita bisa kontrol untuk mencapai mimpi, mimpi kita kontrol habis-habisan Kita nggak hmm. bisa kontrol bahwa kita harus dari keluarga yang punya uang banyak. Gimana nah. kita bisa kontrol ada gaya hidup kita, gitu kan ya gaya yeah. hidup supaya bisa. Pak oh, Deni ini travel memang. Yaudah kalau mau dengar ceritanya tinggal dengerin aja ya di by... Story of Travel by JP. Story of Travel by JP. Nanti denger cerita sendiri kepoin instagram mau tanya langsung mungkin. Jadi jadi thank you banget sudah sharing-sharing ceritanya sampai ketemu pulang dari Eropa. Saya tunggu ceritanya ya. Iya, yeah, makasih. thank you ya Geni ya. Thank you Bapak. bye-bye.